gimana mas Udah ada kabar baik kan soalnya aku nggak terima kabar buruk kali ini ah iya ya jadi saya sudah pikir-pikir tawarannya kemarin kalau misalnya mau ngasih kabar buruk mas mendingan hmm. sekarang masnya berdiri terus keluar terus tutup itu dari luar oh serius <laughs> ya enggak lah mas bercanda lah ini okay. <laughs> silakan diminum airnya okay. apa terima kasih ya Iya, santai ya. aja kalau sama aku mas tenang banyak nggak diminum iya tenang tenang aku masih banyak kok di kulkas <laughs> nah jadi uh, ya. tenang ini bukan kabar buruk kok oh. jadi ini kabar lainnya wah. wah makasih banget sih mas makasih bener-bener makasih banget nih terus wah, sekarang gimana um, sekarang, jadi nanti aku bakalan ke rumah masnya, terus kirimin semua dokumennya. Tenang aja mas, ini bukan abal-abal kok. Jadi ini pasti trusted banget gitu. Yeah, okay, yeah. Tapi, habis ini aku bakalan ketemu sama klien lain. Jadi kita nggak bisa lama-lama, dan sekarang masnya harus berdiri. Terus masnya keluar, terus keluar. Iya sekarang mas, sekarang tolong berdiri, soalnya aku buru-buru harus oh. ketemu klien Minumnya belum habis loh, nggak apa-apa. halo iya halo eh gimana gimana Bek kita jadi kaya kan ya eh, eh iya aku tadi bisa dapat ternyata beneran itu dia oh <laughs> sumpah sumpah emang ya tetangga yang nggak seberapa itu on banget bodoh amat lah ya sama dia yang penting kita shopping iya. terus gimana nih kita jadi nggak shopping shopping jadi dong kapan nih bisanya Oke, okay, next weekend ya. Oke, okay, siap. Siap, see you, babe. Oke, okay, see you, bye. Bakalan seru loh guys. Bosan, itu cuma so-soan jadi serla kom doang. Malam lu ngerti kamu tuh bercanda atau beneran. Nah, ya udahlah. Pokoknya jangan lupa subscribe dan follow IG kita semua ya guys ya biar kita makin semangat. Oke, okay? see you.